begitu apa logo sebagai itu apa logo juga kok sangat betul tujuh pantalannya betul tujuh pantaliano patut kita tunggu kita tunggu semula aja nak kita tunggu semula dari atau gunung saya maka penghasto dua tiga pak sadaroh atau lagi kok di tepak bukirkah gunung kembali lagi siapa lah juga dari bawah mau kau bumi apa kesian saya ku Coba kamu tengok. Kamu kelihatan tak silap ke mata kamu. Ada pucuk surat apa, sayy? Ya, lho, dia surat ini. Surat ini buat dengan ketah ini. Tak ada surat buat dengan tanah kau, sayy. Kecat tak pandang. Haa, ah, baca, sayy. Jangan-jangan surat ini pak 9 no E3 juga lah. 9 Oh, kaya nak buka ke bukit, sayy. Kita tak lagi kena kita mati lah? Baca saya Baca video surat sepucu ni Tu mu atas sekolah Kecingi tak khusin Wah ni lah tak lelak bodoh Baca-baca lah Baca lah ah, pengasuh Habis saya bawa ya bersama Baca-baca <sukur> <sukur> Aku baca surat sengih Pala surat Ni dia Huuu <sukur> Hualah oh, Huu oh. Isk isk isk oh, Haa, beratlah cikguh kau ni, tak apa dia, hei, hei, hei. Mubaca saya, tali luk lebih jauh lagi ni. Ini surat daripada Ratu Saraja Tukil Besi. Dia nak kawai anak dia tuan putri sekutu bunga dengan Ratu Panawai. Dia datang dengan sekolah di dalam negeri dia. Sebab dia bewa besar buat kuduri. Makan kuduri gula, ayam, gula lembu, gula daging. Gula gajok? Gajok tak aduk memang. Tak ada gajok kat sisi. Apa-apa? Aku tak makan gajuh dia makan gula kayu. Ah oh, kalau betul begitu penghatul, kita pergilah juga di dalam negeri Saroj, Sarojato Kempi. Lepas tu kita cari semua lalai juga bunga cakoreno mandai. Mari penghatul sain oi oh ya sama kita makan gula di dalam negeri Saroj, Sarojato Kempi. Nak kawin anak dia tu ambtris kutu bunga dengan Ratu Perhawa. Selo go terima kasih. Hadi. Oh. Jadi, Papa ucap terima kasih banyak kepada peminat-peminat animasi sopi yang kulit. Dan jangan lupa, sekirap, sekirap banyak, kalau nak kulit, kita waya sama saat, hope seterusnya. Terima kasih banyak.